hai sobat youtube ketemu lagi di channel youtube dapur wulan buat yang pertama kali mampir halo selamat datang hari ini aku mau buat fire chicken wings yuk langsung aja kita lihat cara bikinnya jangan lupa like comment dan subscribe ya tonton sampai akhir langkah pertama siapin sayap ayam banyak 500 gram lalu kita kasih penyedap rasa diaduk-aduk hingga merata kemudian diamkan selama 20 menit di kulkas. Di wadah lain kita campur 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus cabe, 2 sendok makan saus tiram sama 2 sendok makan cabai bubuk. Nah, lalu kita sisihkan ya. Keluarkan ayam dari kulkas. Lalu kita kasih tepung crispy instant. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Panaskan minyak goreng. Biarkan sampai panas ya. Kita nyalakan apinya enggak usah besar-besar. Kemudian masukkan ayam. masa ayam hingga golden brown jangan lupa dibalik ya kalau ayam sudah kecoklatan angkat dan tiriskan lalu campur campuran saus tadi dengan sedikit air aduk-aduk tuang ke wajan dan nyalakan api ya jangan lupa dibumbui sama garam gula aduk-aduk hingga mendidih larutkan satu sendok makan tepung maizena dengan sedikit air aduk-aduk lalu masukkan dalam campuran saus kalau saus sudah mengental masukkan ayam yang sudah digoreng tadi ya biarkan agak meresap kalau sudah meresap matikan api siap untuk dibangkan selamat menikmati ini enak banget loh luarnya crispy Dalamnya lembut Nampol pedesnya Terima kasih